hari ini kita mau bahas kurma ajwa tulisannya Alquswa Ajwa jadi ada nomor kabahnya sama kurmanya warna toh adalah tahun seperti ini ada di marketplace yang banyak dijual teman-teman bisa aja beli di marketplace untuk link pembelian nanti ada di komentar kurma ajwa ini yang manfaatnya banyak sekali ini makanan sehat terutama untuk menguatkan darah karena banyak penyakit itu disebabkan darahnya tidak sehat atau darahnya tidak kuat atau darahnya kurang banyak koral cukup di dalam tubuh jadi fungsi kurma ajo ini ya kalau berdasarkan kaidah uh, kedokteran timur ya fungsi kurma ajo manfaat kurma ajo ini menguatkan darah dalam tubuh kemarin itu ada cerita ya dari klien saya itu uh, kan bekam darahnya itu sedikit. saya saranin makan kurma aja ya. kurma hitam kayak gitu. setelah makan ini uh, sebulan ke depan dia bekam lagi. ternyata uh, darahnya memproduksi itu darahnya banyak. awalnya uh, darahnya unjungnya sedikit sedikit, waktu bekam, dan setelah bekam, eh, setelah konsumsi ini ternyata darahnya jadi banyak right? banyak yang keluar kayak gitu lah. Right? jadi kondisi tubuhnya gitu, itu uh, kondisi darahnya itu Cepuk itu lho kurau, ini kurmanya warna agak gelap gini, kering, yang enggak basah. Terus kau dikuluh, bro, enak manis. Kan ada tuh format yang tiap hmm. agak masuk tuh ada apa. Jadi ya, kurma ini fungsinya banyak. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan karena darah itu tidak cukup dalam tubuh, konsumsi di sini bisa sembuh, Masya Allah Jadi untuk penyakit apa aja tergantung penyakit apa aja itu kalau dia disebabkan karena kurangnya darah dalam tubuh, darah dalam tubuh itu nggak kuat, nggak sehat lah. Makan kurma azu ini bisa menyehatkan darah, bisa membuatkan darah. Nah, semoga pengmasihnya bermanfaat kembali ke orang